Assalamualaikum, selamat datang di channel DHCC Kali ini aku mau bikin jamur crispy yang benar-benar keriting seperti ini en Enak banget dan rasanya crispy banget Buat kalian yang pengen tahu caranya, langsung aja tonton video ini sampai habis Pertama aku siapin dulu jamurnya Ini jamur tiram Aku mau swir suwir dulu Seperti ini aku pisahin satu-satu Seperti ini ya Jadi aku biarin lebar seperti ini Biar nanti hasilnya juga lebar-lebar dan bagus Nah ini aku sudah swir swir semuanya Lalu ini mau aku cuci dulu Ini aku cuci dulu Dan aku siapin untuk bumbu marinasinya Untuk bumbu marinasinya Aku pakai 2 siung bawang putih Lalu aku tambahin garam, juga aku tambahin roiko. Nah seperti ini, untuk roikonya ini sesuai selera aja bisa diganti dengan kaldu bubuk yang lainnya. Dan ini aku pakai setengah saset roiko sapi, kalau kalian mau yang roiko ayam juga bisa. Ini juga aku tambahin ketumbar bubuk, setengah sendok teh, juga aku tambahin merica bubuk seperti ini sedikit aja. Lalu aku ulek dulu bumbunya sampai semuanya tercampur rata dan halus. Nah, ini aku masih ulek-ulek bumbunya. Nah, kalau sudah halus seperti ini, ini mau aku siapin wadahnya dulu. Jika wadahnya udah aku siapin seperti ini, bumbunya aku pindahin ke dalam wadah yang udah aku siapin dan jamurnya udah aku masukin aku tunggu sebentar dan ini aku mau siapin tepungnya untuk tepungnya ini aku pakai tepung terigu untuk tepung terigunya ini sesuai selera dan aku ini pakai tepung terigu cakra yang proteinnya tinggi, nah kalau kalian pengen tepung terigu yang merek lainnya juga bisa seakan tep pakai yang protein tinggi, nah ini aku pakai kaldu bubuknya roiko aku kasih satu setengah set Royco ya jadi ini roikonya pakai Royco yang rasa sapi setelah aku masukin roikonya ini mau aku aduk-aduk dulu sampai tercampur rata dengan tepungnya kalau tepungnya udah tercampur rata seperti ini baru aku mau siapin dulu kompornya ini udah aku siapin wajan yang aku kasih minyak dan aku mau panasin dulu minyaknya pakai api kecil seperti ini ini aku siapin dulu airnya untuk merendam. Jadi untuk bikin kentaki jamur seperti ini. Aku mau kasih tepung dulu di jamur yang udah aku marinasi seperti ini ya. Ini langsung aku kasih tepung seperti ini. Dan nanti akan aku rendam sebanyak satu kali. Dan aku tepungi sebanyak dua kali. Dan ini aku rendam dulu satu kali. Setelah semua jamurnya ini tertutup dengan tepung, baru aku rendam seperti ini ya. Jadi ini rendamnya satu kali aja. Nah ini sudah aku rendam dan ini aku ambil, aku tiriskan sebentar sampai airnya tidak menetes. Baru aku mau tepungin lagi. Dan ini aku masukkan ke dalam tepung. Lalu aku guling-gulingkan seperti ini sama seperti tadi ya. Jadi ini kita guling-guling sampai benar-benar membentuk keritingan-keritingan kayak gitu Agar nanti hasilnya bagus Ini enggak usah ditekan-tekan Jadi cuma kita guling-guling pakai tepung seperti ini Lakukan semuanya sampai keritingnya sesuai keinginan kita Jadi ini aku masih gulung-gulung seperti ini dengan tepungnya Tunggu dulu hingga jamurnya membentuk keritingan seperti ini ya Nah, ini hasilnya. Ini udah keriting. Sambil kita nungguin minyaknya panas. Dan buat kalian yang belum subscribe di channel aku, tolong subscribe dulu ya agar channel aku ini makin berkembang. Dan ini aku masih guling-guling jamurnya seperti ini hingga membentuk keritingan. Dan setelah itu aku mau tes wajahnya dulu, ini udah benar-benar panas banget. Ini mau aku masukin dulu jamur yang udah aku tepungin seperti ini. Nah ini jamurnya udah keriting banget, langsung aja aku masukin ke dalam pak wajan yang udah berisi minyak yang panas banget seperti ini jadi kalau minyaknya udah panas banget seperti ini hasilnya langsung naik ke atas seperti ini ini aku langsung masukin aja semua jamurnya seperti ini ya tapi jangan terlalu penuh juga nanti tidak bisa jadi crispy kalau terlalu penuh kita gorengnya jadi secukupnya aja kita masukin jamurnya tunggu hingga jamurnya mengering seperti ini ini udah benar-benar crispy banget ini kalau dimakan benar-benar crispy dan enak banget kriuk-kriuk banget ini mau aku balik-balik juga supaya tidak gosong jadi baliknya satu kali aja biar gak ngeresep minyak ya Nah ini aku mau besarin dulu apinya supaya ini biar cepat matangnya kalau sudah mengering seperti ini baru aku mau balik dulu jamurnya ini kita balik semuanya nah ini udah membentuk krispian dan keritingan kayak gini ini hasilnya bagus banget jadi untuk tepungnya itu tadi aku cuma pakai tepung terigu yang protein tinggi ya, gak aku tambah dengan baking powder maupun soda kue, jadi ini aku balik-balik dulu semuanya agar matangnya merata seperti ini ya, ini aku pakai api yang besar biar cepat jadi untuk manasinya tadi pakai api kecil aja kalau sudah agak matang kayak gini baru aku besarin nah ini jamurnya udah siap aku tiriskan, ini aku angkat dulu angkat semuanya sampai semuanya terangkat seperti ini dan kita tiriskan dulu supaya minyaknya jatuh ke bawah seperti ini ya. ini udah bener-bener jadi krispian yang seperti ini ini enak banget kalau kita makan benar-benar kriuk banget dan dalamnya lembut banget Nah untuk penepungan selanjutnya ini tepungnya aku mau saring dulu karena ini udah ada gerindilah-gerindilahnya deal kayak gitu Jadi biar hasilnya bagus ini aku saring dulu Kalau udah aku saring semuanya baru nanti buat nepungin yang berikutnya Lakukan prosesnya seperti ini terus ya Jadi setiap setelah kita buat penepungan ini kita saring dulu supaya hasilnya tuh bagus Nah ini aku lakukan penepungan yang selanjutnya Nah kayak gini Lalu kita rendam satu kali Dan kita tepungin lagi nanti ya Setelah kita rendam Jadi ini aku mau melakukan Penggorengan yang kedua Setelah yang pertama tadi Ini udah aku rendam dulu Dan nanti aku tepungin satu kali lagi ya Lakukan semuanya sampai benar-benar habis Dan ini aku lakukan penepungan kedua Hasilnya benar-benar keriting banget Dan ini aku lakukan penggorengan juga yang kedua Jadi untuk tipsnya Kalau mau menggoreng kentaki kayak gini Maupun kentaki ayam Ataupun kentaki jamur seperti ini Setelah penggorengan pertama tuh Minyaknya lebih baik kita saring dulu Jadi kita ambil minyak yang bening, nah ini dia jadinya jamur crispy ini benar-benar keriting banget dan hasilnya renyah, ini benar-benar enak banget, apalagi dimakan pakai saus terima kasih, udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat jangan lupa like, share, dan komen dan Wassalamualaikum